Oke okay guys, back lagi channel gue channel GSL guys. Oke okay guys, gue akan react nih lagu terakhir dari album Glitch Mode guys. Ini NCT Dream yang judulnya Replay guys. Ini dari tep. terima kasih lagi guys dari channel Zati Farhani. Oke okay guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Langsung lagi. siap guys, gue udah pakai headphone. nanti abis ini baru kita dengar versi live nya guys ya ini terakhir soalnya guys untuk di album ini guys ya kita langsung dengar aja ya, guys. NCT Dream replay ceplok Muk, uh. yes, dia pakai apa? bukan Muk, apa sih guys yang pakai ini? vokoder ya. Wow, wow, wow, wow, wow, oh, itu asik. Oh nice, keren keren. Hmm. Fix album ini, gue bisa bilang album the best no-skip, best sound, best take vokal, best aransemen. Sabi, guys, nice fix. Anjir, di juga bagus. Oh, uh, harmoni vokalnya, guys chen le, ah chen Lee kan, chon lo, dulu gue ngomongin, apa chen Lee guys, ya. chon lo guys, transisi vokalnya dari langsung ke falsetto bagus banget, gue bisa contohin guys ini guys, cekat hmm. wow nice chon nice banget itu wow nice, you know? Jadi gila, ini full sound design ya, kalau kalian nggak paham, ini masalahnya di sini ada web itu slow attack, cuman uh, slow, apa, uh, attack, release-nya itu udah ada cepet guys, ini ya Yang pernah gue bilang, ADSR guys ya, attack, decay, uh, sustain, and release, nih guys Sini, buep, buep. wow, nice design Killer Renjun tuh selalu vokalnya tuh sakti-sakti banget guys. masalah ini, gue di album ini gue ngeliat tuh masing-masing punya part yang menurut gue nailed it semuanya guys. Ini gue sering gue bilang dari uh, Glitch Mode guys ya sampai turunan-turunannya guys ya sebelas lagu itu. Nice Renjun, nice banget itu. Wow. Eh. Hey. Uh. Setuju kan kalian guys? lihat Jamin guys, feel-nya rada-rada mabok-maboknya dia guys, singkat dari Hmm, nice. sabi para. hei, rada nge-late guys ya sih, kayak ga on tempo tapi asik guys wooo apa di bidang? wow kasih part solo gitu ya Hmm. Hmm Gila Tapi jujur guys, waktu gue denger, gue pernah bilang sama kalian semua kan guys ya? ini Gue denger NCT, NCT NCT, all NCT, bukan NCT Dream guys Gue denger, rada berisik guys Tapi gue ngeliat guys ya, ini lagu bisa dinikmatin secara sound Itu menurut gue enak guys, ini memang kayak lebay gitu kan, bat, langsung penuh gitu guys Tapi asik tuh denger guys Serius guys Wow Oh nice. Oh gila. Oh Harmonia guys. Oh ini harmoni pakai pitch harmoni apa harmonis yang dipecah pakai entah pakai plugin atau pakai apa ya mobil-mobilan kayak guys ya. Tapi di sini gue berasa ini bukan ngetek dua kali guys ya. Tapi emang dipecah dari uh, original tracknya guys. Nih. Magic. Eh koreksi kalau gue salah guys ya Ciumil guys, wow, wow, kile padat banget, ah, uh. gokil. Ini bahkan soundnya guys gue maksudnya transisi ini kan tadi versatu nih kalau kalian perhatiin di sini 1, guys ya nih part-nya, EP nya lebih kayak di cut, nggak ada high-nya guys ya lebih mid-low, lebih mid low yang lebih uh, fundamentalnya guys ya tapi transisi masuk first part 2 aja ya, mulai masuk high frequency, menurut gue sabit nih ya, yeah. pas di part G-Zoom poet anjir, dat ya kan, dikasih gini guys Eh, uh. gokil! Itu asik, guys. Ya. Attention, di situ, guys. ya Ngejelasin corve, guys. Pecahan corve, nih, guys. March cuma ngambil deh, yeah. deh, wow, penuhnya bukan main guys, NCT guys wah, wow, situ asyik eh, tap, tap, tap delay juga pakai triplet di sini guys ya tap, 1, 2, 3, 1, 2, 3 tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Delay nice delay snare -nya. nih Wow, wow, wow, wow, wow, Oh, wow, wow, guys, please, SM wow, please, live band, ini keren wow, guys, ini banyak banyak sinkopasi yang asik guys. Hmm. Okay. Seksi. Hey, Mark. wow, ajar, Martu banyak referensi juga dari rap rapper tahun 90 an guys, ya gue feel feelnya vibe-nya dapat ke arah sana guys. Ajar sih mir, ih gila, rajin, rajin neng, Mbah, gitu guys, ya. nih guys, gila, wow, wow, oh wow, nice ambience hmm aduh oh Hei nice oh gokil Hei Chan ini kalian dengar ad libs guys ad libs ini mahal semua guys isian itu tuh ada yang kan gue guys, Latih guys ya lihat guys Wow, aduh wow. wow. Wow. Go kill. Jamin tuh ya makin ke sini guys ya, makin nikmat untuk didengar guys ya secara suara guys ya ini kan ga ada visual gambar untuk dinikmatin, hanya foto-foto aja guys ya, tapi berarti guys Jamin guys nice, nice banget guys sih bahaya ya. bahaya loh guys ini uh, gua asumsi guys, bakal utamanya nih Renjun HR sama Conlo, itu bahaya guys, bahaya banget ad lipsnya ngeri-ngeri amat Oke, okay, kayak biasa lagunya dihentikan dengan tidak sopan guys ya. Tapi ini gila kesimpulannya secara sound guys, kalian perhatiin guys. Masing-masing guys, gimana caranya mereka nge frekuensi-frekuensi uh, tertentu di part-part tertentu dimasukin tuh mereka bijak banget guys. Frekuensi di sini aja, mid low frekuensi di sini aja, sub bass gini aja. Itu menurut gue keren guys. Cara komposisi vokal juga ini album Led Modes menurut gue rada pecah sih guys. Mereka part-partnya itu selalu tepat sasaran aimingnya di part sini dimasukin si ini si itu